Asraf Hakimi menjelma menjadi salah satu bek paling tangguh bagi PSG. Sebelumnya ia juga pernah bermain bagi klub-klub besar lain di Eropa mulai dari Real Madrid, Borussia Dortmund hingga Inter Milan. Di level negara, ia kini menjadi salah satu pemain andalan bagi timnas Maroko yang sedang mengikuti Piala Dunia di Qatar. Tapi, seperti apa masa kecil Hakimi hingga ia mampu menjadi salah satu pemain Maroko paling bersinar saat ini? Ashraf Hakimi Mohu, lahir pada 4 November 1998 di Madrid, Spanyol. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Meskipun Hakimi lahir di Spanyol, namun ia memiliki darah Maroko-Murni dari ibu maupun ayahnya. Hakimi tumbuh menjalani masa kecilnya di Getafe, sebuah kota sebelah selatan Madrid. Sejak kecil Hakimi memang sudah menyukai olahraga. Ditambah lagi ibunya sempat berharap Hakimi bisa menjadi atlet renang suatu saat nanti Namun sering waktu, Hakimi menemukan gairahnya tersendiri Ia melihat sepak bola sebagai sebuah tujuan sekaligus kesenangan Ayah Hakimi sendiri berasal dari Odzem Sedangkan ibunya berasal dari Sal Erkabir Keduanya bertemu di Spanyol Dan membangun keluarga kecil mereka dengan penuh kesederhanaan Sebagai migran yang jauh dari kampung halaman Keduanya berusaha keras untuk bertahan hidup negeri orang Ayah Hakimi sehari-hari mengais rejeki di jalanan sebagai pedagang kelima Sedangkan ibunya bekerja sebagai pembersih rumah Namun meski berpenghasilan rendah, kedua orang tua Hakimi mendukung penuh mimpi anaknya tersebut Mereka semakin bekerja keras mengumpulkan uang demi membeli perlengkapan olahraga Serta mendaftarkannya di akademi sepak bola Asrar Hakimi memulai langkahnya dengan bergabung di akademi lokal Deportivo Colonia de Oviñeva. Ia menjalani sepak bola dengan sungguh-sungguh hingga ia hampir mengesampingkan pendidikan akademiknya di sekolah. Awalnya, orang tua Hakimi tidak setuju dengan hal tersebut. Namun kemudian mereka menyadari bahwa Hakimi benar-benar telah mengambil jalannya sendiri sejak dini. Dan mereka hanya bisa memberi dukungan akan cita-cita anaknya tersebut. Sering waktu Hakimi mencapai performa terbaiknya di akademi Hingga bakatnya tercium oleh Scott dari Real Madrid Asara Hakimi yang saat itu masih berusia 8 tahun Dibawa ke Madrid untuk mendapat pelatihan bersama La Fabrica Menjelang remaja, kemampuan sekolah Hakimi semakin membaik Dengan karakter pekerja keras dan kuat Pada akhirnya Hakimi mendapat promosi ke tim senior Los Blancos Pada tahun 2016, di usianya yang ke-18 di musim keduanya, atau musim 2017-2018, Hakimi mampu menyerangkan dua gol di La Liga serta masuk dalam squad yang memenangkan Liga Champions di musim tersebut. Rehan tersebut mencatatkannya sebagai pemain Maroko pertama yang berhasil memenangkan Liga Champions Eropa.